Alhamdulillah wabarakatuh. Back 2, back sakrip. Sapret yang ikut sertakan kedua menjejer tim kita paling mantap atau loyal beran akan kita laga. Kita saksikan dari dan satu dan juga asisten dua yang sengaja kami datangkan dari ASK Perseti Kabupaten Aceh Utara. Yang pertama dipakai terakhir babak perempat final turnamen hari buat tahun dan juga pertandingan kedua tiba bersama kita meliput jalannya pertandingan turnamen Hari Raya Wutuk Cek Cek yang pertama. Semisal pekan bersama kami di tempat kami laporkan jalannya pertandingan Dan kaki kita berpiksa 6-3-7 dari kesejahteraan Satria Bukir Bukir. Putra memakai nama bungkota mulia limando kutub 5 lima. mulia di apabila 15 nyami 03 bot kutub 4 jihad kutub 2 Bang Jawa Lemu, Bang Jawa Lemu maksudnya 014, Rahmat Ibrah 019 Kiram 07, Deja 011 Sedangkan Paisal Maeh 010 Itulah kenapa-kenapa kenapa letak para Bina Putra Esi Pajikura ya, ya, ya. Yang ini hari kita saksikan Mereka turun, -turun kutuk dan kutuk kebujarannya Bakuas Lima atau kuning memakai Kau kaki hitam Dan selamat menyaksikan Kembali kami ajak para, para pengetahitia kami Yang mati berat di warna pangat persatingan Supaya segera menghubungi warna pangat kami Dan langsung memaduki lapangan persatingan Karena persatingan kita mulai di menit-menit pertama. babak pertama pada akhir babak pertama final turnamen hari ulang tahun tim PSC Kesra yang kali satu dapat diberikan namun mengarah kepada pihak lawan pertama namun kita setingkat. Kembali mulai hiyar ke warbata diberikan, maksudnya kepada mazmur kita saksikan, yang bekerjasama berpindah kepada hari Bayu. Masih Arif kita saksikan, satu lupa saat diberikan, namun kita saksikan masih ada, mulia di ya, yang dibayar-bayar di Yusri, tak bisa ya, mulia di Kopsura. Namun kali ini mengarah kepada Faisal Mahe yang pekerja sama tadi sekali, saja dikatasi kandungan kira, kedalang pusat yang mungkin melayu, pekerja sama dengan Maskur, terjatuh mengarah kepada pelanggan. Mulia di Atapi. namun kali ini tidak mengejar Arif Bayu. Memang, sudah maksudnya berani jangan kita dikatasi berikan opat yang pekerja sama tadi kepada Kira, namun masih terbaca oleh Maskur kembali disapu oleh Puyahri Mandut mengarah kepada kamar kesenggitu belasan Satriya Bukit yang dibayar payah kita saksikan Dejal Masih Satria Bukit kita saksikan kali ini Galek Asli pribunuh Rupanya bukan galek, galek Arif Bayu sebenarnya Yusri namun cepat terbaca tadi oleh pihak pemain daripada bina Putra kembali Arif Bayu bergerak sama dengan masjub kita saksikan Ompan menilai diberikan Lebar ke samping kanak. Maksudnya kita saksikan Kepada Fikar Namun mati ada pemain daripada pindah putra Rizal kali ini Yang bekerja sama tadi sekali dengan Jihad Berpindah kepada Faisal Mahai. Kita saksikan Masih Faisal lihat kawat Namun ompan Faisal tadi terbaca Oleh pemain Satria Bukedeku amat Canggung Ke masih berjati Berikan kebelahan di bayu satu sebulan perangkat industri kita saksikan pertama yang Kura. pertandingan baru berjalan beberapa ini, Marga, menggetarkan yang jalan, jalan yang pertama dari kesebelasan 11 putra 83, 9, 7, 10, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 17, kita saksikan langsung yang menarik yang ribu. Ke Satria Bukit. Bekerja sama dengan maskur. Kita saksikan. Dan melepar ke sisi kanan. Masih Satria Bukit. Kita saksikan rup rup Kembali coba membunah membukar metode pertahanan kali ini lewat kaki Coba mengelapung. Bekerja sama sekali kita saksikan. Berpindah di sisi kiri. Namun masih terbaca oleh rapat libra tadi umpan menyeladu berungkat namun mengarah kepada kamar keteng kesejahtera Satria Bukit kembali masur kuasa bola dari Satria bekerjasama kita saksikan dengan Fikar kembali lagi kepada maskur membuahkan sudah pendek saja maksudnya tadi kepada Dejal kita saksikan kerabat rumah masih Dejal umpan Dejal terbatas oleh Yusri namun, kembali kita saksikan di satu udang ini, pemain daripada pindah putra FC dari coba satu padu coba satu namun masih terbaca oleh Kamal. Tidak mau mengambil Messi bersama main sekarang kita saksikan yang bekerja sama dari sekali dengan Rahmat Ibra. Rizal Ibu, Rahmat Ibra, namun masih ada masker dari Satria Bukit Hukbayu membawa gerak menghubungi loket tiket kami dan langsung memasuki lapangan pertandingan karena pertandingan pada ini hari cukup alat kita saksikan jual beli serangan kembali tersaji umpan demi umpan sentuhan demi sertuhan yang diterangkan kedua tim yang kami pertandingkan Ma baik Satria Bukini Upayu maupun Bina Putra Healthy dari Pantai Gura maka tim PSGF terserah nikah pertama di mana terlaksananya turnamen ini yang sponsored oleh 23 sponsor setia kami. Platinum Jaro kepada suami Haji Muhammad Fadil Rahmi LK anggota dewan DPD Republik Indonesia di Dakar dari Catrani, Rehat Mobil Boya Aceh dari Patate, Api Ternak dari Catrani, Haji Mati dari Krumani. Yang maju parak dari Catrani. Rumah makan Candi Rasa Kuda Krumane, WJ Peksi Online Kota Lusmawen, Rakan Komputer Koruptor Kuda Krumane, yang bersama, Dedenasi Duki, Sarjana Ekonomi MSN, Kasat Kasih Polres Kota Lusmawen, Dinarus Cetrani Karisma Kuda Krumane, Raffi Vulkanisir Darah Kuda Krumane, Dari Krumane di salka jahtera dan gandapura dan kapal emas berliat dari Gede rumane 23 sponsor utama kami ikut mensukseskan menyemarakkan turnamen hari ulang tahun tim coach Cup yang pertama terima kasih banyak kami ucapkan kepada para sponsor setia kami kembalikan aja Para yang masih berada di luar lapangan persandingan. sudah segera menghubungi loket tiket kami dan langsung memasuki lapangan persandingan. Karena pertandingan baru berjalan beberapa menit di babak yang pertama. Acara kecukasan, satria bukit dari Yehova Yehova kecamatan yang sudah Yehova Yehova asli kembali kita saksikan melepatkan tembakan yang masih meninggi di atas mistar gawang. Masih unggul dengan gol satu data. Nah, kita saksikan satu upah sundulan masuknya kepada Yusri namun melopur. 2-4. Jadi bola yang menjadi kedapan singkat oleh Cora. Nah, masih lihat kawat jauh ke depan. Gol 2 kita saksikan. Apa yang rubah ini? Lakukan nah, sudah maskur, kita saksikan, namun kembali di sumber saya tadi oleh penjahat pemain dari pada... Ya keras Pak Ibrah, jadi be bekerja sama dengan saya, salmahe, kembali ke belakang maju dan masih ada di jangibu Namun kontrol kurang cermat di jangibu, api hari sekarang kami bayar ke depan, namun kita saksikan Di foto saya tadi, oleh beliau di masih Rahmat Ibrah kita saksikan masih Ahmad Ibrahim, bayang, bayang ini, berpindah di kanan maksudnya kepada faisal Ma'e. Masih faisal Ma'e kita saksikan, di bayang, bayang ini pemain Satria Bukai, yaitu Ahmad Sanku. Lakukan sudah, maksudnya 14 bulan, mengarah kepada Neymarda. Yang kesempatan sama tadi kita saksikan dengan sikar, namun cepat terbaca oleh Suri gula lakukan sudah melebar ke sisi kiri Kita saksikan coba mengejar pemain Dina Putra Aso Kiram Masih Satria Bukit kali ini Melebar ke sisi kanan Namun kembali terbaca Masih Satria, terutama masih terjadi Kita saksikan Agoraporto Bertindah di sini kali ini Arif Bayu bekerja sama dengan Naim Barna ke depan masunya kepada kembali satu ke depan manis roboton maksudnya diberikan kepada konek-konek namun amin yang kenal lakukan ya, sudah setiap komptuel namun kali ini kita saksikan roboton terhubungkan masih ada kamar yang membutuhkan harian seramat yang bekerjasama kali ini berpindah sisi kanan berikan kepada Yusri masih khusyuk kita saksikan namun tidak mau berisikohnya minta disabut sejak pelatih rapat pertandingan luar sora kita saksikan namun kali ini mulai berpindah kita saksikan Deja masih Deja dari Bina Putra Hesti kerja sama dengan Rizal Lubu berpindah ke kepada Rahmat Ibra langsungnya dari kepada Faisal Maim masih Rahmat Ibra kita saksikan luar plotas namun penyakit bawah Satri Jauh di depan Kita saksikan Namun mengarah kepada Mujadi Mandu Datang membantu jihad kita saksikan Masih ada maskur Coba mengelabui jihad pemimpinan putra Dan pernah. Dan para gerakupinak utra lakukan Diakutan sudah pendeksi akutera desial Nomor 4 ditarik keluar. Sarit Nomor 12 Bo. Namun kali ini mengalah kepada Rijal Lubu Masih Rijal Lubu kita saksikan Jadi sayang-sayang <tuneck> Diyom Perhutuan masih dijadi Kita saksikan Itu kaleng-kaleng Lepara kemalam Ini yang baru dimasukkan, maksudnya tadi kepada kiram, namun kontrol kurang Jerman, Torah, lakukan sudah, marga, zikar, kaleng-kaleng, menilai diberikan, namun masih terbaca oleh pemain Bina putra, yang itu tadi, berbuka di bayam-bayamir, Rizal Libung, terjatuh mata satu pelanggaran, kita saksikan kembali tendangan Lukas cepat di depan pengalaman. kembali kami ajak para penonton yang masih berada di luar lapangan ketika kami dan langsung mama dari Satria Bukit Rupayu dilakukan sudah namun dapat diselamatkan begitu baik oleh Ferbian Putra dilakukan sudah kembali di selusia, Arif Banyu mengarah kepada Mulyadi Apapi namun kali ini kembali ini terjubah, akan berhadapan dengan persema dari mane Manetuno yang kita saksikan satu tadi, lakukan sudah namun kita saksikan hendulah penyelamatan oleh pemain Pina Putrahefi dengan akan diberikan ke Bina Putra Sungguh saja Kamal lain kembali kepada sakit yang bekerja sama kita sertikan dengan Dejal Namun kali ini kembali disapu dia ya tadi oleh mulai Mandu berpindah ke sisi kanan maksudnya coba mengejar kita sertikan. Rahmat Ibra namun bola deras meninggal, lakukan sudah. Yes! Kita Rahman Rahmat Ibra dari jalur ke depan. Maksudnya kepada Marza kita saksikan yang dipayangi Nami. Namun kembali di saat pusatria bukit Anif Bayu. lakukan sudah, maksudnya kepada Yusri. Namun kembali kita saksikan, maksudnya kepada Yusri. Mas kita saksikan, Yusri kembali. Handsball. Pemain bina bayu, bukan kaleng kaleng. Ya, lakukan -laku sudah masih meninggi di atas nyiskar Gawang dan di kawat. Koptuel, Kamal, Arif Bayu, Maskur lalu berpindah ke sisi kanan kita saksikan. Maksudnya kepada Bikar masih Bikar kita saksikan dari Satria Buket yang bekerja sama. Ganti sekali kita saksikan roboton, masih Satria Bukit kali ini, Yawakashi Deion, namun masih terbaca, rizal Lubu sekarang, sebab membelak merasik serangan, berikan kepada Faisal Mahe, yang saya payangi Arif. namun umpan Faisal, mengarah kepada Deion, kita saksikan roboton, di oleh Rokadio yang Meladia Padi, terjatuh, mengarah kepada pelanggaran, Ya, jabat tangan pertama pemain, e. Kedua timnya kami pertandingan Sepertifitas Yang perlu anda kedepankan Penyakitawan mereka kita di sebelah saat, melempar ke sisi kiri Kita saksikan di sana masih ada kiram Lepaskan tempatan Namun masih terbaca oleh Fahmi Penyakitawan daripada Satria Mugilubayu Rijal Lubu Terhenti terbaca oleh Adi Yang bekerja sama dengan Dirion Naim satu sekali bekerja bekerjasama ke dasar tiga kaleng, -kaleng namun duluan. Rahmat Ibra yang bayang-bayangnya Haris Bayu langsung melakukan crossing untuk crossing namun kembali terjebak dari pemain daripada pindah putih. Ke depan maksudnya pada kaleng-kaleng namun kembali terbaca oleh menjadi Apabud. Kamal. Bekerja sama, tadi sekali kita saksikan rupuonton Lepada di dalam Tusat Ria Bukit ke depan Kita saksikan rupuonton, caton panah manis beratai kali galeng, galeng Namun masih terbaca alami ya di mandor Jadi bayang pelangi, you free Kali ini, Tina Putraesi bertindak di sisi kanan Maksudnya benar Rahmat Ibra. Namun masih di Bapak Nihari. Kedalam Bungi Nampus. Di Jawa Breska kita saksikan. Menjadi mandor Rahmat Ibra. Di Bapak hari Lakukan sudah ke depan. Maksudnya kepada Faisal Ma'e. Ada membuatkan. Tendangan. Berikan jauh Maksudnya kepada Fikar berpindah di sisi kiri kita saksikan Arief Bayu kecepatan Harima akan kepada Neymar namun umpan Neymar masih terbatak oleh Muda masih Mulyadi kita saksikan dari Bina Putra ke depan Hadi Rahman Ibra maksudnya namun masih ada Kama yang merobohkan aliran serangan maka membantu kita saksikan Deo. bekerja sama dengan Kaleng-kaleng masih Kaleng-kaleng Berdebat dari kalian, bekerja sama dengan Yeyo, berikan kepada Yusri, kita saksikan. Namun kali ini, ambil alih oleh yang bekerja sama dengan Yami dari Bina Putra Helsi, Kamal sekarang, Ketek sebelah kantor Bukit. Poge. kalian Arif Bayu, masih hari, kita saksikan kembali kepada kalian-kalian. Bekerja sama dengan Naik Marza Kaling-kaling Langsung kekotakan pihati Namun musawak Madara Ferdian Putra Penyakitawan kepada Bina Putra S.A. Pantai Kura Ferdian lakukan sudah, Mas Kewer Pemain yang sering bergabung bersama Persipa Payah Rubik Berikan mausunya kepada J.I.O.N Kita saksikan di Bayang Payangi Sakit lakukan sudah maksudnya kepada Faisal Mai Kamal sudah jauh namun kita saksikan usulnya tadi oleh jihad kembali satu ke umpan namun dua terjebak oleh pemain Satria Bukit lakukan sudah Rahman Ibra namun kali ini kita saksikan di bola dikuasai sepenuhnya oleh Fahmi dari kawan Satria Bukit pendek saja kepada Kamal Berakhirlah beberapa jalannya pertanian Mabah yang pertama partai terakhir babak per final Antara kesebelatan Satria Bukit Lubayu kecamatan Sawang Yang berhadapan dengan Bina Putra Esi dari Pantigura, Kecamatan Muara Muarabatu Untuk sementara Satria Bukit Lubayu masih unggul dengan skor 1-0 Kita masih menunggu jalannya pertanian 35 menit ke depan tapi yang pertama sebagai perwakilan sawah Di mana pertandingan? Besok oh, sore kami berani katakan. Diberikan, terus tingkat, langsung kita arahkan padangan mata kita ke jalan-jalan lapangan pertandingan Satu, empat milah diberikan, namun masih ada adi apati, kita saksikan, yang dibayang-bayang, yusri. Tunduk saya pemain Satria Bukit, ambil Ali Rizal Ibu, yang bekerja sama dengan Rahmat angga Rizal, terbaca, kita saksikan, mengarah kepada pelanggaran. melalui Reza Lubukkara kita saksikan yang saya bayangi bayang, pemain Satria Buket jatuh Fikar Kamal Arif Bayu Fikar. kita saksikan Maspur berikan kepada Arif Bayu sudah melewati Selamat Angga di depan untuk terbaca cepat oleh Firvian Putra Ya, you free Kita saksikan Namun dipotong foto saya tadi Udah berhati-hati Udah patut Mulia di mandor Tendangan bebat kita sudah Kembali kotbol Coba mengejar kaleng-kaleng Berikan kepada maskur Lemparan ke dalam Tubina Putra Sakit Rijal Lubu, kembali lagi kepada sakit. Rijal kembali kita saksikan, berikan kepada Mulyadi Mando. Mandu, Rahmat Ibra tunggu kembali Mulyadi Kamal, Dejal. Kebelakangan Dejal maksudnya kepada Rijal Lubu, yang dibayang-bayangin, kaleng-kaleng, Uh, <tik> Nyamin Maksudnya tadi kita saksikan Sungguh saja mulia di mando Rahmat Ibra kembali Berikan kepada Rizal Lugu, kita saksikan Terbaca upah Rizal oleh Kamal Pemain Satria Bukit Yusri kita sana Pak pabut Gagal Yusri, ambil air Rijal Nuhu. Mati rija kita saksikan. Rahmat Ibra pendek sejak kita ulur. Namun kembali ulur, kami terkontor Arif Bayu. Mati ulul kita saksikan. Lepas-lepas, Arief Bayu. Kedepan hari, bekerja sama kita saksikan dengan Fikar, Yusri. Lalu, lama bermain dengan bola, kaleng-kaleng. Terjatuh, siap kaleng. Mengarah kepada pelanggaran, kita saksikan Dengan debat Diberikan Ustaz Ria di tempat Ketamatan Tawang Keperjaan dilakukan ke sudah Masih cukup meninggi Dilakukan sudah Kedepannya memang kepada sakit Jauh ke depan Disini kembali oleh mulia di babu Pulau sekarang Mati Ulu, tidak berani maskur Dejal Beri kerjasama dengan Rijal Rahman Rahmat Ibrah Belakang Rahmat Mulyadi Mandu sekarang Satu upah menyilang diberikan Namun kita selalu terjebak-sebutkan dengan Yagiran Lepaskan timpakan PAL Lakukan sudah Namun kembali di Tunggung Ulu datang membantu kami kita saksikan Bikar masih dari Satria Bukit Lubayu kita mengenal duit namun kali ini Rahman Iblat dan bekerja sama, cantik sekali dengan kiram Ulu lakukan sudah maksudnya kepada Saki, Rijal Ulu ke depan kita saksikan pada pasal Salmae namun Kamal palang pintu kepada Satria Penonton setia kamu garis lapangan, garis lapangan udah lum lampakan. Kembali disapa oleh maskor Muliyadi Mandu. Kita saksikan Masih Muliyadi, kembali melabui dua pemain satria putri bekerja sama dengan Faisal Salmae. Kembali lagi kepada peran Faisal Pay Salmae datang ulur tapato terdata pilar juga bayang nyari bayu berpindah visi, namun kali ini kita saksikan Naim barga. barga, kita saksikan bekerja sama dengan Yusri, kita saksikan Zeropontos namun di foto saya tadi oleh Nyami Penyelamatan datang Rahman Ibrah membantu bekerja sama kita saksikan Zeropontos belakang Riza Yevur mulia Diyepakus Rahman Ibrah kembali kita saksikan Zeropontos Berpindah di sisi kanan maksudnya, tapi kita sertikan kepada Kiram. Skor. Kembali di satu, tadi oleh Yami. Tundur kembali pemain satria Bukit Ahmad Canggung. Namun kali ini, dipasih sepenuhnya oleh Kiram. Gakar Kiram. Kaleng-kaleng. Mengarah kepada Nyami kita saksikan setengah sedangkan Berikan umpan jauh Namun kembali disunduh Oleh Meladiah Fafus Mengarah kepada Faisal Mai Yang bekerja sama dengan sakit Rahmat Ibra Bekerja sama dengan Faisal Mai Langsung melakukan crossing Namun kita saksikan Tunggu di jangkau tadi maskur go, go, go, go, go, go. mengarah kepada pelanggaran kita saksikan kembali didapatkan satu kota dipakai seri final yang pertama antara kesuplasan bersema manetunok anak asuh daripada papi dan berhadapan dengan gelora muda dari jatuh penat Kota Matar Tawak, Kemisya Alhamdan sawak. Rahmat Sawah, Muklis Tawak, Tak Keningalan Pula, Mora Andika, bersama Arman Maulana. Yang bersemangat baru menurunkan beberapa pemahaman anak asuh daripada papi yang insya Allah besok papi punya resep tersendiri untuk membombardir. Beteng pertahanan dan pertama turnamen sepak bola hari ulang tahun tim CS CS Cup yang pertama Pastikan desok langsung kita pencahkan di lapangan utama dimana turnamen ini, ini yang disponsori oleh 20 pencetranik bagi anda yang ingin menyaksikan syarat ulang anda bisa membuka lewat youtube yaitu, Kensena dan juga Maura yang sapaan hari setia bersama kita. yang kita saksikan kali ini satu event dari Deo, berikan kepada Neng Marza, dapat bersama Yusri, kita saksikan terlepas dulu, sesuai solusi. Namun masih terbentur kita saksikan juga, umpan man pada kaleng-kaleng, penyelamatan daripada para bina pula. Jangan ya, ini kembali terjebak diberikan Bayu. oleh serbia Putra. Lakukan sudah. Cuma saja Arif Bayu namun mengarah kepada di Jang yang bekerja sama dengan Tjak kembali di Sapu di Jang Namun kita saksikan sorak-soronton di lapangan Melong jelas. Melong Pujelah pada pengadil pertandingan maupun asisten wasit. Yang kita saksikan kali di Ulul yang dibayangi-bayangi kaleng-kaleng Yusri. Kita saksikan, mati Yusri, namun terbaca oleh mulia di manduk. Rizal Lebo kembali lagi kepada mulia di Dibayang bayang Dibayang-bayang imasku. pada ke depan mulia namun mengarah kepada Fahmi, kita saksikan. Penyataan kepada Satria Bukir Yubayu, Kecamata Astawang. Petek saja, berikan kepada Arif Bayu. Kembali kepada Kamal, Ketek Siblatan. Dan ke depan Kamal, ditunggu oleh Ulul Tumpulan demi tumpulan, namun kali ini coba mengejar Yusri, yang dipayang-bayang oleh mulia di Manduk, menghasilkan oleh Marza, bekerja sama dengan Duyong, Marza, semua berikan kepada kalian-kalian, namun sulit dijangkau, dan bola kembali liar menghasilkan, dengan waktu bina Putra FC, Kapitul, masih kalempera gedantuk Rijan nubuh Kita saksikan terlepas Namun Apa yang terjadi Kembali dapat diselamatkan oleh Kamal Dua kali sesuat Namun kita saksikan Belum juga membawakan hasil Betul nampakan Kita saksikan barusan Gemeluk di depan gawang lupa Namun kali ini kita saksikan Mengarah kepada pelanggaran Terjatuh usuri kita saksikan Terjadi kotak kaki tadi Usuri dengan Nyami Kembali kita saksikan Nyami dinampakkan yang lewat Oleh pengadil awak Kali ini kita saksikan Di sektor tangan gantung pertanian. Lakukan sudah kamal Kita saksikan Coba menyunduh kaleng-kaleng nah. Mulya di di mana Maskur, tunggulan Maskur, Marla. Senang kami pak. Karena turnamen Hari Ulang Tahun tim Kampung Cettrani setelah berakhirnya pertandingan pada sore ini hari, Arab berkumpul sejuna di tempat kami laporkan jalannya pertandingan. Kami ulangi sekali lagi kepada seluruh panitia pelaksana turnamen. Hari olahraga tim pertanian Kabupaten Kedolong mengucapkan kepada meja panitia. Lainnya daripada juga panitia pelaksana turnamen. Ya, yeah, kita saksikan perebutan masih terjadi antara Faisal mengalahkan Pasal lakukan sudah mengarah kepada Rijal Lebo Kita saksikan bertindak sisi ke dua, satu sundulan, cantik sekali. Namun kita saksinya ada bola dalam pelukan Fahmi terdikir ke samping kiri, masuknya di dalam ini sakit. Ke depan Kamal, namun punya kepada Rahman Ibra, terbaca oleh Kamal. Ke depan Kamal, kaleng-kaleng Neymarca kita saksikan Open oh, ini berikan maksudnya kepada Yusri yang dibayang-bayangi ulu terlepas Yusri Tengke namun kembali kita saksikan masih ada yang perlu anda inginkan untuk Besar sore merupakan final kini antara kesejahteraan gelora muda kampung yang berhadapan dengan persema dari Manasuna untuk Besar sore kami berani katakan setara dengan Liga 3 Indonesia pada sakit, namun kali ini Buya Dimando kita saksikan Watay Bor semuanya liga numpang kepada sakit, namun sakit berlubang terjebak skedel. Kita kembali di sungguhlah Buya Dia satu mengarah kepada ulu kita saksikan di foto saya tadi. Ari Bayu yang bekerja sama dengan Maskur. Namun kali ini perlukah masih terjadi antara Ari Bayu dengan Kiram. Terbaca oleh yang kita saksikan berpindah kepada kepada Rahmat Ibra. Satu umpan dobosan mengarah cepat sekali kepada Faisal Mae. Namun kita saksikan gagal Faisal Kali ini Arif Bayu sekali bola bekerja sama dengan Neymar da mempunyai kita saksikan ke perbuatan masih terjadi. Namun masih ada ke dalam Arief lakukan sudah, namun masih terbaca oleh ulo. Namun kini kali ini kita saksikan serah di perampakan Ramad Ibra leperan kedalaman. Rijal Lupo Rahmat Ibra kembali. Jemaah berikan 42 poin, namun kita saksikan itu sudah tadi. Lakukan sudah maksudnya kepada Paisal Ma'e Jadi saya bayangi Kamal ke terketugasan Ketua Rahman Ibrah Lakukan sudah maksudnya kepada Paisal Ma'e Namun kembali disapusnya tadi oleh Kamal Kali ini Yusri kita saksikan Namun gagal Yusri ambil air mulia di apa-apa Bekerja sama garam, mulia di mati mulia api Cuma membayang-bayangkan kalian, kalian-kali wajah kembali terbaca kita saksikan tadi oleh Ahmad Tandun berikan kepada Yusri maksud Yusri kita saksikan coba berikan maksudnya tadi kepada Fikar namun cepat terbaca oleh Nyami nama Ibra yang depan kembali di studio saya tadi kita saksikan oleh Fikar mati satria Bang, bang. Hey, oh, kamera nah, nah, nah, nah, Tulu, nah, kita saksikan Marut datang dari membatu dan bola industri kita saksikan coba membul sisi kiri, Untuk melihat, terbentur Mahasih, kala -kala ke dalam kembali. Makin sore semakin alot kita saksikan jual beli serangan. Kembali ke tadi, dari kedua tim kita saksikan bulan 50 kembali 05 coba melepaskan tembakan namun mendapat kebijakan pada hidup untuk membendung tembakan mulia di Mandau, tak sudah. namun penyelamatan 14 14 kita 14-14, 14-14, kita saksikan 14-14, Kemudian kepada Marsa kembali melepaskan tembakan mati terbloklah. Ahmad Ibrah namun kali ini kita saksikan kembali terlepas mengarah kepada pelanggaran. Perhatian wasit kembali Satria Putra ke Torak. Nama masih terbungkur pada hidup Kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng langsung melakukan crossing ke dan tepat bola mengarah kepada paronton di luar lapangan pertandingan. Bungu kembali jikar Kaleng-kaleng hey, Nomor 27 Kita saksikan torah. Ya lama Lakukan sudah kita saksikan bersasun tulang Namun kita saksikan Waduh menit di kita kembali di penyelitian oleh Fikar Mengarah ke benar -benar mulia di apapun Berpindah di Fikar kita saksikan Lagi-lagi Faisal Mahe Mencaruh dengan mencobakan konteks Ya kita ketiga Setuh hati itu setuh, hati, setuh hati. Kembali dipererahkan masih Ria Bukit Ovi Pemain yang baru dimasukkan Bekerja sama dengan Fikar namun masih ada beliau di mando. Berikan kepada Rizal itu ditemani Masquer. Rizal ke depan langsungnya kepada Faisal Main. Namun kita saksikan kembali melanggar sebuah pelanggaran. Skor 1-0. Gol yang dicetak tadi babak pertama lewat kaki Neymar di ke menit kelima yang kita saksikan kali ini satu paman lewat kesuraman kita bekerja sama mulia tiap apu Namun kali ini terbaca oleh amat sanggul berikan kepada kales kales kita saksikan mati kales kales kita kepada ini terlepas bersikap namun tak pernah terlupakan namun tak pernah terlupakan terjaga selalu menjaga selalu menjaga selalu menjaga selalu menjaga kita garis lapangan, garis para ke dalam kita saksikan justru kembang melepaskan, selesaikan namun masih melebar kita saksikan, kundul kembali maskur, namun kali ini kundulak, kundulak lakukan sudah keberadaan mulia dia patut kita saksikan, kundulak namun kali ini kudang lepar ke dalam putra Bina semakin alot kita saksikan jalannya pertandingan bunyi serangan kembali diperagakan kedua tim ketuhan demi sentuhan kita saksikan mystery termando melakukan sudah kembali menuju asal outside putra FC ya tak ada kepada perlambat tensi permainan Sedangkan Bina Putra coba mengejar waktu yang tersisa. Masih Satria Bukeng kali ini coba kembali melepaskan tembakan. Namun dapat diselamatkan oleh Ferdian Putra. Berakhirlah ya, rapat. Wak capa tangan serta pemain. Jabat tangan serta pemain. Dengan sendirinya nya Satria Bukeng melangkah ke partai semi final keluar rumah. PSCS Kongcerani partai yang agung daripada apa kembali kita saksikan partai komisional yang pertama wow. yeah. dan juga di sini atas nama kami pelaksana pertandingan sepak bola hari Laut Tiga juga gak konsentrasi mau kata terima kasih kepada para, -para penonton setia kami dan juga terima kasih yang tak terhingga ke 23 sponsor utama kami Anda bisa membuka lewat YouTube lewat channel dan Channel dan